Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kia Guru Official Channel. Ya, kali ini juga saya akan menjawab pertanyaan dari tetangga sebelah yang bertanya tentang apa yang disebut dengan honor rembuk, beauty rembuk. Atau di dalam kasus uh, demokrasi di Indonesia ini antara lain uh, pertentangan pendapat antara imam besar Habib berisik dengan pemerintah. Masih dalam hal itu saya uh, kembali mengingatkan tentang bahaya adanya kebenaran diskursif atau kebenaran semu yang dirujuk oleh masyarakat baik untuk referensi mengambil tindakan atau ya memilih atau memihak tertentu karena bisa juga terjadi bahwa kebenaran yang bersifat semu ini mengandung muatan atau unsur-unsur provokatif yang dapat berujung pada konflik fisik dan ini yang saya kira perlu dihindari karena bisa jadi akibatnya lebih parah yaitu terjadinya bentrokan fisik atau setidaknya perpecahan masyarakat yang semakin runcing maka perlu dihindari hal yang eh, sifatnya akan membuat kegaduhan di dalam masyarakat kita yang sudah hidup tenang yang sudah begitu hidup dalam kondisi yang aman dan dengan kebenaran yang bersifat diskusif sebagai rujukan ini sehingga sesuatu yang benar-benar nyata atau ya sesuatu yang sesungguhnya terjadi di dalam uh, proses demokratisasi ini uh, tidak tampak artinya apa proses demokratisasi yang nyata itu ya bahwa ada kebijakan yang di lontarkan atau yang dibuat oleh pemerintah dan direspon ya secara positif oleh masyarakatnya respon positif itu maksudnya bisa juga berupa kritik ya tidak menerima begitu saja tetapi dengan kontrol yang ketat dari masyarakat agar supaya hal-hal yang dapat merugikan Kepentingan anusir dan bangsa ini dapat dieliminir, rendah-rendahnya itu baik. Ya, saya kira dalam proses demokrasi itu ada proses reject, ada proses untuk melakukan satu kajian yang lebih rasional mendalam, dan sebagai juga pengingat bahwa mungkin ada yang... Salah atau tidak rasional, atau available di dalam uh, penerapan demokrasi yang sudah kita sepakati, honor nah, rembuk, ya, dirembuk itu, ya, merupakan satu istilah yang digunakan di dalam falsafah. Jawa itu berarti kalau memang ada suatu perbedaan pendapat atau ada ya hal-hal yang mengakibatkan pertengkaran itu dapat dibicarakan secara baik-baiknya ya Ya maksudnya berbicara secara baik-baik itu kedua belah pihak ya, yang masing-masing uh, bertiga itu ya dapat uh, berdialog ya, dengan topik-topik yang yang sama yang kira-kira akan menghasilkan suatu pertukaran uh, taktik atau ya strategi di dalam mencapai tujuan itu yang kemudian juga berbicara yang dirembuk itu ya, adalah hal yang tidak jauh sekali berbeda kalau jauh sekali berbeda bertolak belakang itu ya tidak bisa dibicarakan uh, secara baik tetapi tidak menutup kemungkinan untuk disampaikan hanya saja mungkin tidak dengan jalan mengambil keputusan tetapi mencari jalan tengah kemudian yang ada di dalam falsafah honor rembuk, jati rembuk itu adalah ya semangat pesuduluran ya itu unsurnya <tuh> adalah ya kita kasih sayang lah, saling sayang menyayangi sesama bangsa Indonesia ya sesama warga yang mempunyai cita-cita yang sama untuk menegakkan Republik Indonesia itu secara lebih kokoh ya dan berdikari di dalam kedaulatan wilayah kedaulatan ekonomi maupun berkepribadian dalam kebudayaan prinsip dasar yang mendasari honor rembuk rembuk itu hasil yang diharapkan memang bukan menang dan kalah ya. tapi lebih ke win-win solution dalam bahasa Jawa disebutkan dua-duanya menang tanpa ngasoraki. jadi menang tetapi tidak pernah uh, saling menundukkan jadi kemenangan masing-masing itu karena dicapai ada uh, rasa kebersamaan ya pasti di situ ada sesuatu yang uh, dilepaskan ya, dan ada sesuatu yang didapat ya. memang tidak seluruhnya semuanya didapat ya. kalau itu ya soal menang dan kalah, soal untung dan rugi. Jadi di dalam menang tanpa ngasur itu sungguhnya satu uh, konsep win-win solution. Ya itu bisa dicapai dengan jalan-jalan uh, berdialog dan menyamakan persepsi atau mendekatkan perbedaan itu agar supaya tidak semakin tajam dan mengarah kepada perbedaan fisik yang bisa menimbulkan konflik-konflik yang tidak berarti. Maka honor rembuk itu merupakan jalur komunikasi yang terbuka untuk saling bertegur sapa dan saling berdialog, saling berbicara dari hati ke hati. Yang kedua di dalam jiwa onor di rembuk dirembuk itu adalah uh, juga ada wong ngalah ego dur wakasani. maksudnya ya kita terkadang tidak ngalah dalam pengertian uh, loser ya atau kalah tetapi itu uh, melepaskan ego kita melepaskan ego kita mungkin karena jadi penguasa mungkin karena jadi uh, tokoh ya begitu itu Justru menghalang-halangi orang untuk bisa saling terbuka ya, saling mengerti orang lain dan dapat menerima. Dan di dalam proses honor rembuk itu rembuk itu, apakah seperti pengadilan itu ya tidak ya, tapi setidaknya ada mediator ya, jadi ya, orang yang netral saja yang mempunyai kapasitas Membangun satu apa, relasi sosial yang bagus di masyarakat. Ya, biasanya ya mantan-mantan pejabat atau juga uh, akademisi. Atau orang yang ya, tidak mempunyai pretensi apa-apa terhadap persoalan itu. Atau disebut sebagai social network mediators. Yaitu bahwa mediator itu ya orang yang punya jaringan. Lalu di dalam kasus imam besar api fisik dan pemerintah itu ya siapa ya di sini kan ada Pak Sutioso itu ya ya ya oh. juga militer punya pengalaman militer yang bagus ya Mulai jadi gubernur juga ya. itu sangat bagus ya dalam hal ini uh, tahu persis mengenai apakah posisi uh, tentara di dalam upaya mengatur negara itu Semuanya dijamin undang-undang, tetapi di dalam prakteknya, misalnya tentara itu yang membantu, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah di dalam situasi yang sipil tidak dapat menangani secara baik. Tapi kata membantu itu ada prosedurnya yang harus di, ya, ditaati. Yang tahu persis itu ya seperti uh, bang Yos atau Pak Sediaza itu. Atau? Uh, juga ada mediator, misalnya dari independen mediator, ya, orang yang bebas. Ya, saya sebut, meskipun pernah jadi pejabat, Pak uh, Jimlia Sidik itu kan juga pernah menjabat uh, di pemerintahan yang penting, sehingga itu dapat ya, mengatur uh, jalurnya, rembuk di rembuk itu dan masih banyak yang lain yang mempunyai jiwa penegaraan yang dapat ya mengatur komunikasi apabila terjadi ketegangan-ketegangan nah, ada juga cara lain yang ditempuh untuk dapat terlepas dari adanya ketegangan yang semakin memuncak ya kalau di dalam istilah uh, international politics disebut sebagai detong, ya. detong itu berasal dari bahasa Perancis ya. Ya, artinya uh, relaksasi ya, peredahan ketegangan relaksasi ya. jadi uh, jangan sampai uh, sesuatu yang semakin tinggi intensitas ya. konflik ini pasti masing-masing dia harus uh, mempunyai apa perhitungan bahwa ini akan berdampak yang buruk pada masyarakat apabila hal-hal uh, konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui dialog nah detong ini relaksasi atau peredaan ketegangan ini ya dapat dicapai melalui uh, dialog tadi yang reno rempuk ya dirembuk tapi juga masing-masing eh, pihak menahan diri untuk tidak melakukan serangan-serangan eh, yang bersifat simbolik gitu ya. Karena bagaimanapun juga eh, apabila serangan-serangan itu menghasilkan suatu eh, hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ya bagus. Tapi hasilnya kita lihat sekarang ini kan justru mengarah pada konflik horizontal dan konflik vertikal itu sangat berbahaya bagi ya, kestabilan politik nasional oleh karena itu ya saya berharap bahwa detong ini harus segera apa dilakukan ya, untuk menahan lah tidak berkomentar-komentar yang bermacam-macam yang justru menimbulkan uh, diskursus yang sifat panas ya. ya karena detong itu adalah uh, relaksasi atau ya, penurunan ketegangan jadi ya harus ada cita, harus ada masing-masing uh, pihak baik itu uh, kelompok masyarakat maupun dari imam besar pbisik sendiri ya, atau juga kepada para pendukung uh, pemerintah dan pemerintah sendiri masing-masing uh, pihak Coba untuk dapat mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan itu -perbedaan. seperti yang saya sebutkan pada video saya yang terdahulu itu masalah dignitas ya masalah dignity itu masalah kehormatan masalah harga diri masing-masing pihak biasanya itu Uh, disentuh sedikit saja sangat sensitif apalagi kalau orang memegang kekuasaan atau mempunyai power ya oleh karena itu disimpan saja powernya ini untuk hal yang bersifat positif misalnya uh, pemerintah mencanangkan revolusi mental Kemudian, imam besar berbicik mencanangkan revolusi akhlak. Ya itu saja yang di apa terjemahkan yang lebih operasional. Ya, bagaimana ini masyarakat ini apakah eh, dapat disepakati atau dapat dipadukan antara revolusi akhlak dan revolusi mental ini? sebagai satu platform untuk membangun uh, demokratisasi di Indonesia lebih segar dan lebih sehat kan itu jadi ya kedua belah pihak ya, mesti harus mendialogkan hal-hal yang sifatnya lebih bersifat praktis agar supaya masyarakat ini juga dapat mengikutinya secara uh, normal kalau tidak Konflik simbolik itu bisa sangat membahayakan seperti tadi yang saya katakan bahwa kebenaran diskursif atau kebenaran yang semu itu juga sangat berbahaya untuk uh, dijadikan rujukan, Karena bisa juga hmm, orang Jawa bilang uh, rebutan balung tanpa isi. Ya. Jadi Kita berdebat-debat ini hmm, saling menyerang secara simbolik itu. Kalau diukur mengenai daya gunanya bagi masyarakat kan menurut saya ya itu lebih bersifat ya propaganda saja sing mempertahankan dignitasnya. Ya, meskipun seperti yang seperti saya bilang pada bahwa bagaimanapun juga pertarungan politik untuk memilih pemimpin itu ya ada mekanismenya dan kita sepakat ya pemilihan umum apapun juga dan bagaimanapun juga pendaftaran itu kan merupakan pekerjaan dan juga satu resepsi yang kita sepakati bersama dan masing-masing pihak ya perlu menjaga dan saling mengawasi dengan demikian persoalan-persoalan yang kira-kira dapat diselesaikan dengan dialog ya kita lakukan yang kedua kita sebaiknya melakukan detong yang peradaan ketegangan relaksasi kita membicarakan hal-hal yang penting di dalam negara ini mungkin ada yang berguna bagi sekarang dan masa datang. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan tidak berkenan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.